Hai hai hai. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue di sini. Seperti biasa ya, di sini gua akan uh, memberikan info-info terbaru dan tentunya membahas seputar dunia slotter. Oke, okay, dan tentunya jangan lupa untuk di-like, comment, share and subscribe ya bestie dan sini gue kembali lagi dengan bermain di gates of olympus ya tentunya bawa modal 100ribuan aja dan gue lagi main di situs permen 138 gajah makan permen gacot ya nah, pasti situs ini aman terpercaya dan sudah berlisensi oke mantap sekali nih langsung dapetin Prispet ya Desi ya langsung dapetin scatter gratisnya. Kita pantau-pantau dulu aja nih mudah-mudahan dapetin yang mantul-mantul ya kan? Oke, okay. gaskan dulu. Hmm, nice. Oke, okay. lumayan-lumayan ya. lagi yang pasti kita pemanasan pemanasan dulu aja ya mainnya ya pokoknya kita santai-santai dulu aja bestie main sesuai feeling gak usah terlalu terbawa hawa nafsu dan ya jangan lupa sedia kopi dan sebut-sebut ini biar gak tegang biar gak sepaneng enggak ya aduh ya, pokoknya gak usah khawatir rezeki nggak akan kemana ya dan by the way apa kabar kalian hari ini nih ya semoga sehat selalu dan semoga akting kalian juga semakin lancar. aduh mantep banget ya langsung dapetin cuan-cuannya di awal permainan ini ya. Mm -hmm. nikmat mana yang kau dustakan sayang. alas ya boy. semoga hari ini menjadi hari keberuntungan gue nih untuk bisa dapetin profitnya di Gates of Olympus ini ya. oke. Okay. Disini gue ngasih uh, kalian pola-pola gacornya ya Semoga bisa bawa hoki buat semuanya Dan gue juga mau ngasih tips dan triknya nih Mengenai info-info gacorn gacon Dan juga bocoran cara soft hari ini ya. Jadi kalian simak-simak terus aja videonya Jangan di skip Oke okay, biar gak ketinggalan info terupdate dari gue di sini ya, oke, okay. gue juga mau ngasih untuk bocoran RTP-nya dengan winrate tertinggi ya untuk memudahkan dalam bermain di game slot online yang lagi gacor pokoknya ya. Karena kalau main di RTV tinggi itu memungkinkan untuk mendapatkan profit juga lebih tinggi. Oke, okay, lumayan banget di sini langsung dapetin profit ya, udah dapet enam ribuan aja nih saldo gue ya lagi lagi lagi ini keren abis eh mau kita main sampai aja gak usah terburu-buru ya sayangnya oke okay, lanjut lanjut lagi masih bermain di bed uh, 4800 ya oke okay. nice lagi Dan disini gue juga mau ngasih tau ya untuk e, disclaimer nya dulu nih ya. Pokoknya jadikan tontonan ini sebagai hiburan-hiburan aja Hiburan semata ya, atau hanya untuk hefan-hefan Sekedar mengisi waktu luang aja ya sayang ya Dan jadilah bijak diambil untuk positifnya dan buang untuk negatifnya Tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas ya sayang ya Oke, okay, jadi buat kalian yang merasa belum dewasa atau merasa usianya belum di 18 tahun ya, gue harap skip aja ya. Oke, okay, cari dulu untuk uh, skater gratisnya ya, daripada ngebay-ngebay, mending kita cari-cari untuk skaternya aja dulu ya, skater gratisnya dulu aja. Ya, semoga nih dapatin tambahan cuan cuannya ya, Wesley biasanya. sih tipis-tipis aja, nggak masalah ya penting profit ya. Kalau menurut gue sih tiga, tempat kali lipat juga itu udah worth it sekali ya, tapi ya kita coba lihat aja. Dan kalaupun memang uh, sekiranya udah nggak ada tanda-tanda kegacoran juga gue nggak mau paksain, takutnya nanti malah kebablasan dan akhirnya malah lengkap ya. Jadi kalian harus bisa ngontrol uh, permainan juga nih biar enggak terlanjur ya nggak terlanjur terlalu nafsu yang akhirnya nanti malah kita nggak dapet apa-apa Oke okay, dikasih Niche-Niche lumayan nih ya oke okay. dan kalau kalian mau join di situs permen 138 kalian bisa langsung klik aja link yang ada di pin komentar ya tinggal klik langsung join sekarang juga nggak usah pakai lama-lama ya kalian gue khawatir, oke? Okay. lanjut-lanjut lagi nih bestie. pokoknya jangan sampai ketika untuk info, info menarik ya seputar video so gacor di sini Westie ya. dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel ini, aktifin notifikasi loncengnya agar kalian dapetin notif dari gue setiap hari. Oke, okay, lanjut lanjut lagi nih gue coba untuk buy spin kali ini ya. Kita tahu ada keajaiban lain ya kan. Kasih lagi. Oke. Okay. Kira-kira gue bakalan dapetin berapa ya Oke, sambil kita menunggu hasilnya Disini gue mau ngasih pantun juga nih buat teman-teman ya Oke, langsung aja Berenang sambil makan permen Cak, beneran Lebih cuan di sini men Tentunya di permen 138 Gak yang makan permen Gacor men nah ya boy Kira-kira gacor gak ya kalau misalkan ini hasilnya uh, gue udah dapetin profit mending gue langsung sikat aja kali ya karena uh, ini sih pilih gue udah sulit ya untuk dapetin profit jadi ya kita lihat aja untuk hasilnya di sini. dan sebelumnya thank you thank you terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai habis semoga kalian bisa ini ya Oke. Okay. Semoga tonton videonya sampai habis, semoga bisa bermanfaat nih maksudnya ya. <laughs> oke, okay. semoga bermanfaat dan enjoy dengan videonya. Ya. Semoga info-info yang gue sampaikan juga bisa bermanfaat, oke? Okay. Sekian aja videonya. Gue izin pamit. Salam sensasional. Bye.